Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini di pagi hari yang berkah ini masyaallah banyak ya. Selamat Idul Adha untuk semuanya. Hari raya Idul Adha 2022 telah tiba. Jadikan dirimu pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah mempertemukan hari kemenangan di tahun berikutnya. Amin. Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar C. Selamat Hari Raya Idul Adha Plan bagi yang merayakannya. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali dengan Idul Adha tahun depan. Tetap bersama keluarga besar Leslar Lovers. Amin ya Allah. Kita aminkan ini doa baik untuk semuanya. Mudah-mudahan ya kita semua selalu sehat, bahagia dan semakin kompak serta solid untuk selalu menjadi fans yang baik untuk Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat disimak juga ada info dari akun Star Voting Team mengenai ajang Juk Stop Music World 2022 akan diadakan dua periode atau dua round persahabat ya dan waktu vote itu satu bulan. Round pertama, Indonesian Fanspeak, tanggal 12 Juli sampai tanggal 25 Juli. Round kedua, Global Fanspeak, yang akan diadakan tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus. Kita simak juga di slide kedua. Ini ada sebuah info. Babak satu peraturan nominasi. Nominasi top internasional dan top Lokal diambil dari top 100 lagu yang paling banyak di streaming mulai tanggal 1 bulan 4 2022 sampai tanggal 30 bulan 6 2022. Nominasi top sosial artis dipilih berdasarkan kepopuleran artis di sosial media dan serial drama Indonesia. Babak 2 peraturan nominasi, 10 lagu teratas di chart lagu top internasional dan top. Top lokal di semua negara pada babak pertama Penemuan lagu duplikat akan dihapus Berikutnya peraturan voting Yang pertama selama periode kampanye Setiap pengguna akan mendapatkan 10 suara setiap hari Pengguna VIP akan mendapatkan tambahan 140 suara setiap hari Total 150 suara yang kedua, pengguna dapat mengirim hadiah sebagai suara, satu koin sama dengan 100 suara tanpa batasan. Berikutnya, Jux mengadakan tugas untuk penambahan suara selama periode kampanye, dan hasil suara dari tugas tersebut akan otomatis dihitung ke dalam total suara. Cek detail selengkapnya pada tugas penambahan suara. itu ya, untuk tentunya mendukung idola kesayangan kita di ajang Juk's Top Music Award 2022. Untuk lebih detailnya, persahabat ya kalian langsung aja ke akun Instagram Star Voting. Di situ ada cara untuk mendukung idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ya perhatikan deh, Masya Allah banget ya postingan Bunda Lesti dan Papa Bilar kemarin saat iklan Royko nih. Ternyata sebelumnya bersama Bunda ya, ninya Abang Fatih. Luar biasa, dulu sama mama, sekarang sama suami. Mudah-mudahan ya kebahagiaan, selalu menyelimuti keluarga Leslar, amin. Selanjutnya juga persahabat perhatikan diunggang storynya Karangga Syahid 3 jam yang lalu nih. Mengunggah sebuah postingan foto luar biasa, ya, bahagia sekali karena nggak terlihat berliburan bersama Lesti dan Bilar. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka, dan apapun yang dilakukan di sana selalu dimudahkan. Berikutnya juga, bersama perhatikan diunggah halnya Abang underscore L, mengunggah video tim klub. Sepak bola kesayangannya Papa Bilar sudah otw ke Thailand tuh Wow siap-siap aja nih menunggu cedukan vitamin bahagia dari idol kesayangan kita Yang akan secara langsung menyaksikan klub sepak bola kesayangannya di stadion di negara Thailand persahabat Kita lihat juga nih kalimat caption yang dituliskan oleh Abang underscore L Jagoan bola Osas Rizky Bilar udah pada berangkat ke Thailand. 12 tanggal lahir Papa Fatih. Semoga aja menang. Amin Bunda Fatih ngalah dulu katanya tuh. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan menjadi kado terindah buat Papa Bilar di sana. Kita juga masih menunggu cirukan terbaru kabar baik selanjutnya. Jangan kemana mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan plusnya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.